Sekarang kita akan jawab untuk di halaman 194 Bahasa Indonesia kelas 5. Di sini ada 5 soal yang perlu kita jawab, dan langsung saja kita jawab 5 pertanyaan tersebut. Siapakah yang membawakan pidato? Jawabannya perwakilan kelas. Soal nomor 2. Siapakah yang menjadi pemirsa pidato? Jawabannya, teman-teman kelas saya. Nomor tiga, apakah tema pidato tersebut? Jawabannya, menghargai perbedaan dan menghindari perundungan. Nomor empat, apakah pesan pidato tersebut? Jawabannya, Pidato tersebut memiliki pesan untuk menjadi manusia yang baik dengan menghindari perundungan dan menindak dengan tegas pelaku perundungan. Nomor 5. Bagaimana pidato itu ditutup? Pidato tersebut ditutup dengan sebuah pantun. Tanam sirih di kebun akasia, tumbuhnya subur jika kena cahaya. Mari kita menjadi sebaik-baiknya manusia, bersikap baik dan manfaat bagi sesama.